Apa manfaat daun pepaya untuk kesehatan? Mungkin sebagian besar dari kita hanya mengenal pepaya sebagai buah yang enak dan kaya akan vitamin C. Namun, tahukah kamu bahwa daun pepaya juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh kita? Berikut adalah beberapa manfaat daun pepaya untuk kesehatan. 1. Menjaga kesehatan pencernaan Daun pepaya mengandung enzim papain yang dapat membantu dalam proses pencernaan makanan. Enzim ini mampu membantu memecah protein dan serat yang ada pada makanan sehingga pencernaan menjadi lebih lancar. 2. Menjaga kesehatan jantung Daun pepaya mengandung senyawa antioksidan dan antiinflamasi yang dapat membantu menurunkan risiko terjadinya penyakit kardiovaskular. Senyawa tersebut juga mampu mengurangi peradangan pada pembuluh darah yang dapat meningkatkan risiko penyakit jantung. 3. Menjaga kesehatan mata Daun pepaya mengandung vitamin A yang dapat membantu menjaga kesehatan mata. Vitamin A sangat penting untuk menjaga kesehatan retina mata dan mencegah terjadinya penyakit mata seperti katarak dan rabun senja. 4. Mencegah terjadinya diabetes. Daun pepaya mengandung senyawa yang dapat membantu dalam pengaturan kadar gula darah. Senyawa tersebut juga dapat membantu meningkatkan sensitivitas insulin sehingga dapat mencegah terjadinya diabetes tipe 2. 5. Mencegah terjadinya kanker. Daun pepaya mengandung senyawa antioksidan yang dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Senyawa tersebut juga dapat membantu mencegah terjadinya kanker pada tubuh. 6 Menjaga kesehatan kulit. Daun pepaya mengandung senyawa antiinflamasi dan antioksidan yang dapat membantu melindungi kulit dari kerusakan akibat paparan sinar matahari dan polusi. Senyawa tersebut juga dapat membantu menjaga kelembaban kulit sehingga kulit tetap sehat dan terhindar dari keriput. 7. Menjaga kesehatan gigi dan mulut. Daun pepaya mengandung senyawa antibakteri yang dapat membantu melawan bakteri penyebab gigi berlubang dan penyakit busi. Senyawa tersebut juga dapat membantu mengurangi bau mulut. 8. Meningkatkan kekebalan tubuh. Daun pepaya mengandung vitamin C yang dapat membantu meningkatkan kekebalan tubuh. Vitamin C juga dapat membantu melawan infeksi dan radikal bebas yang dapat merusak sel-sel tubuh. Itulah beberapa manfaat dari daun pepaya untuk kesehatan. Jangan lupa untuk mengonsumsi daun pepaya secara teratur untuk mendapatkan manfaat yang optimal. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.